Kota Atlantis sering disebut-sebut sebagai kota misterius. Kota ini bahkan sering dimasukkan ke dalam film-film fiksi hingga animasi. Konon Atlantis adalah kota yang kaya raya dan super indah. Di berbagai film, Atlantis digambarkan sebagai kota yang hilang untuk melindungi kekayaannya. Plato adalah orang pertama yang menyebut kata Atlantis. Tak tanggung-tanggung, filsuf ternama itu menyebut mengenai peradaban Atlantis di dua kubunya, Timayus dan Critias. Melalui buku-buku tersebut, Plato bercerita mengenai Selat Mainstay Stay High Galleysi berhadapan dengan sebuah pulau yang begitu besar dan dinamakan Kerajaan Atlantis. Ketika itu Atlantis baru akan menyerang Athena atau Yunani, namun di luar dugaan Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir. Tidak sampai sehari semalam, daratan Atlantis semua tenggelam ke dasar laut. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Cerita Plato soal Atlantis tidak kuat bukan karangan semata. Karena Socrates, guru Plato juga mengatakan kalau Atlantis benar-benar ada 11.000 tahun yang lalu. Karena Plato tidak menggambarkan secara gamblang di mana letak Atlantis, para ilmuwan hingga kini berseteru mengenai apa penafsiran yang paling tepat untuk menemukan Atlantis. Ada beberapa kejadian aneh yang terjadi di sekitar samudera laut yang luas. Dikuti pada tahun 1968 lalu, di sekitar Kepulauan Florida, Lautan Samudra Atlantik menjadi bening hingga daratan di dasarnya terlihat jelas dan mengundang para penyelam untuk menyelam. Para penyelam itu bersaksi melihat sebuah jalan panjang yang tersusun dari batu balok besar persegi yang tidak mungkin terbentuk oleh alam. Tidak sampai di situ, tahun 1970-an diadakan penelitian pengeboran dengan kedalaman 800 meter akan jalan panjang batu tersebut. Dan memang jalan tersebut membentuk sebuah jalan yang mirip dengan lukisan yang ada di catatan Plato. Tapi belum bisa dibuktikan kalau itu adalah jalan menuju Atlantis. Penelusuran Atlantis pun berlanjut ke tahun 1979 yang menemukan piramida di dasar laut Segitiga Bermuda dan memiliki panjang sekitar 300 meter. Piramida tersebut lebih besar daripada piramida di Mesir. Lagi-lagi belum ada bukti cukup kuat yang dapat membuktikan apakah piramida tersebut bagian dari peradaban Atlantis. Tim peneliti dari Norwegia pada 1985 menemukan sebuah kota kuno yang berada di bawah laut Segitiga Bermuda. Mereka membuat gambar atas apa yang telah mereka temukan, yakni sebuah jalan besar dan juga rumah-rumah yang beratapkan kubah. Tapi tetap aja belum dipastikan apakah kota tersebut adalah Atlantis. Penelitian tentang Atlantis seakan tak berujung. Ilmuwan asal Brazil, membandingkan beberapa negara dengan ciri-ciri benua Atlantis, mulai dari luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi dan cara bercocok tanam. Ilmuwan tersebut akhirnya menyimpulkan jika Indonesia adalah benua Atlantis dan Pulau Natuna Riau adalah bukti nyata paling konkret. Namun banyak peneliti yang belum setuju akan hal ini, karena jika benar Atlantis adalah Indonesia, akan mengubah catatan sejarah mengenai penemu peradaban. Hingga kini penelitian tentang Atlantis belum berhenti, karena banyak yang penasaran dengan segala keindahan Atlantis.